Bagaimana kita bisa mengendalikan energi, pikiran, dan emosi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Di sini saya mau bahas sedikit mengenai cara mengendalikan emosi, pikiran, dan energi. Ini diambil dari buku Healing Intan deh, my Healing Spiritual Journey. Ya, jadi, berdasarkan buku ini, itu ada lima cara bagaimana kita bisa mengendalikan energi, pikiran, dan emosi kita. Nah, kita langsung aja. Yang pertama, itu kita harus hidup di waktu saat ini. ya Jadi, hiduplah kita di saat ini. Kita nggak usah terlalu memikirkan yang di depan, karena yang di depan tuh belum pasti, maksudnya masa depan itu ya belum pasti, kita memang harus mempersiapkan ya, cuma nggak usah terlalu ngebet gitulah. ya, jadi kita harus fokus apa yang kita punya saat ini, dan kita nggak usah terlalu ngebet terlalu memikirkan apa yang sudah lalu masa lalu kita itu ya, itu dijadikan pembelajaran saja bukan untuk dipikirkan terus karena kalau dipikirin terus malah jadi, ya cuma pikiran doang akhirnya nggak hidup saat ini jadi dengan hidup saat ini kita eh, bisa mengendalikan pikiran kita emosi dan energi kita nah yang kedua mengubah pola pikir kita mengubah pikiran bawah sadar kita ya ada orang itu trauma ada yang trauma karena trauma balon misalnya takut balon ya itu diidentifikasi lagi, masuk ke bawah sadarnya dengan hipnoterapi. Ya, dengan hipnotis, ini orang ini kenapa takutnya? Jangan ada takut balon tuh, kok bisa takut balon tuh? Kenapa? Nah, dari situ kita rubah lah, kita rubah framenya. Bahwa balon ini ya sekedar benda karet, isinya udara, itu doang. Padahal dulunya dia takutnya karena tiba-tiba balonnya meletus kaget takut menangis nah ini terbawa sampai dewasa nah yang kayak gini nih yaitu bisa dirubah ya sebenarnya dengan reframing ya, terapi dengan NLP bisa juga hipnoterapi bisa juga ya terapi mental ya, jadi terapi-terapi gitu mengubah frame kita terhadap suatu kejadian Bagaimana caranya bisa datang ke terapis atau kalau dengan sendiri-sendiri kita coba merenungi semua yang telah terjadi itu bisa enggak sih kita rubah pemaknaan dari suatu peristiwa itu kita rubah jadi lebih baik lagi. Jadi bukan berarti suatu kejadian itu negatif seterusnya negatif enggak tapi bisa jadi kejadian itu memang kejadian buruk tapi kita bisa ambil sisi baiknya. Kita bisa framing itu dibuat kejadian sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya kayak gitu. Atau kita rubah bentuknya. Ya seperti tadi. Takut balon kita ubah pemaknaannya ya bahwa balon ini cuma benda karet bisa melar warna-warni bentuknya lucu-lucu. Terus kalau dikompresin bunyinya unik kayak gitu ya kayak kentut. Terus ya isinya udara udah gitu doang. Yang intinya intinya kita mengubah suatu itu, kita ubah kemanaannya apa sih makna positif yang bisa kita ambil dari kejadian itu apa sih maknanya dari benda itu yang kita anggap buruk itu ya seperti itu terus yang ketiga, memaafkan dan dimaafkan jadi untuk bisa mengendalikan pikiran, emosi dan energi itu kita setidaknya harus bisa memaafkan siapapun orang yang pernah buat salah dan kita coba dimaafkan maafkan itu bukan untuk orang lain itu ya, tapi untuk diri kita sendiri karena memaafkan itu melegakan batin kita melepaskan dari jeratan emosi yang kita ikat kuat-kuat itu itu kita lepas dengan cara memaafkan dan dimaafkan Ya, dimaafkan ini berarti kitanya itu eh, kalau kita buat salah kita minta maaf, sampai kita ya ya kalau bisa dimaafin seperti itu ya yang penting kita udah mencoba untuk melakukan memaafkan untuk lebih jelasnya ada di video saya sebelumnya cek aja di pojok kanan atas tentang memaafkan dan dimaafkan Oke. terus yang keempat untuk mengatur energi pikiran dan emosi itu bisa dengan mendengarkan musik relaksasi atau instrumental kalau lagu-lagu yang ada liriknya bisa cari lagu yang uh, positif itu ya lagu-lagu yang positif liriknya yang baik yang bagus didengar terus kita bisa juga uh, mendengarkan musik yang healing frekuensi ya yeah. frekuensi kalau bisa ya diambil bukan sembarangan ya karena kalau dari online itu bisa aja terkompres frekuensinya. Jadi kalau bisa ya langsung dari pembuatnya gitu dibuatin frekuensi ya umumnya 528 Hz. Itu bisa didengarkan untuk relaksasi. Ya. Itu. Terus yang kelima membersihkan energi tubuh. Itu salah satu cara juga untuk uh, mengendalikan pikiran emosi dan energi kita. Bagaimana cara membersihkan tubuh? Seharusnya dengan grounding. Ya, grounding itu kita nyeker di tanah, ya, nggak pakai sendal. Selama beberapa waktu, ya, kita nggak usah, nggak usah apa ya, nggak usah, nggak usah pakai sendal gitu lah. Jadi kalau jalan ya jalan aja, nggak pakai alas kaki Jadi kaki kulit itu menentuh tanah, menyentuh uh, rumputan yang tanah kayak gitu. Bukan sendal. Ini bukan soal apa, bukan soal kayak yang olahraga yang dipencet-pencet itu kakinya itu ya pakai batu-batu itu bukan, bukan soal kayak gitu. Tapi soal uh, ini kulit kaki menempel di tanah, ya itu ada namanya proses grounding. Jadi kalau kita kayak gitu tuh, kita membuang uh, energi dalam tubuh kita yang berlebih, yang, yang buruk gitu ya. Ke, ke tanah seperti itu, ya jadi itu dia lima cara sederhana untuk mengelola, mengendalikan pikiran, energi, dan emosi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.